dan informasi pertama yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. di sini kita akan melihat nih ya Cuplikan demi cuplikan, Ayu Ting Ting bersama Bilkis tumbuh kembang Bilkis bersama Ayu Ting Ting tercinta. Dari awal kehamilan sampai sekarang, ya tumbuh kembang Bilkis selalu diperhatikan oleh Ayu Ting Ting serta oleh Ayah dan Mom Ayu Ting. Di sini terlihat sekali ya, gemesnya Bilkis kumairahang Rajak saat tumbuh bersama ibunda tercinta sangat cantik sama seperti ayo tinting buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya sama-sama cantik sehat selalu untuk ayo tinting untuk para sahabat semua selamat menyaksikannya cuplikan demi cuplikan foto ayo tinting dan bikin supairah raja mulai dari Uh, hamil sampai dengan sekarang ya dari tahun 2013 sampai tahun 2021 Oke sahabat selamat pagi selamat beraktifitas dan selamat menaikkan ibadah puasa semoga kita semua dijauhkan dari segala marah bahaya dan dekatkan dengan segala rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh